Terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini, kita mendapatkan vitamin bahagia banget dari Dedek Olesi Kejora. Di akun IG pribadi miliknya, mengunggah sebuah postingan video cantik banget ya. Walaupun tentunya vitamin lewat jalur iklan tetap kita bahagia sekali melihat aura dari. Kesayangan kita, Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, selalu sukses, selalu berkah barokah untuk Dedek Lesti Kejuaraan. Dan selanjutnya, persahabat, kita lihat juga ada kabar terbaru dari Bang Ariel Yang mana Bang Ariel mengunggah sebuah postingan terbarunya di IGS-nya, persahabat, ya, bahwa kakak Bilar siang hari ini di lokasi syuting Wow, semangat terus Papa Bilar, mudah-mudahan semuanya dilancarkan, diberikan kesehatan amin Dan mudah-mudahan selalu semangat untuk mencari rezeki dan tentunya untuk membahagiakan keluarga kecil dari Leslar, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan pokoknya kita sebagai fans tetap kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik untuk idola kita. Dan berikutnya juga persahabat di sini ada sebuah momen spesial di lokasi syuting Kakak Billar lagi main tenis meja ya, wow. Tentunya baru sadar juga persahabat ya bahwa kita melihat Kakak Billar ini banyak banget ya hobinya, masya Allah selain sepak bola tenis meja pun kagak bilar, ini hobi banget ya, luar biasa Idola kita memang multi talenta, mudah-mudahan selalu sehat, selalu berkarya dan selalu menjadi sasad inspirasi untuk banyak orang wow Kita juga persahabat ya di sini melihat banyak sekali dibanjiri komentar dalam postingan tersebut Yakni dari akun Instagram Sang kejoran sekerjaman sebenarnya mengatakan, emang gitu Min, biasanya orang kalau bisa main bola, dia bisa main apa aja. Pengalaman lihat adik dan beberapa teman cowok selalu gitu. Tapi gak tau juga, ini kebanyakan yang gue lihat katanya tuh. Masya Allah banget ya, memang luar biasa. Kagak Kagabilar ini multi-talenta banget. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Nah, kita juga mendapatkan kabar Pak Sobat ya, bahwa bulan ini... Tentu Leslar dan tim Hingga bersama keluarga besar Akan otw ke Turki Wow, kabarnya juga kita dapatkan Lamanya Dua minggu masya Allah Mudah-mudahan Leslar diberikan Kemudahan, kelancaran Dan kita juga mendapatkan bocoran dari Bang Dery Bahwa ke Turki itu